Beritahu aku amal yang akan memasukkanku ke dalam surga dan menjauhkanku dari neraka." Beliau shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Engkau telah bertanya tentang masalah yang besar. Namun itu adalah perkara yang mudah bagi siapa yang dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Engkau harus menyembah Allah dan jangan menyekutukannya dengan apapun, mendirikan salat, mengeluarkan zakat, berpuasa Ramadan, dan haji ke Baitullah." Kemudian beliau bersabda, maukah kamu aku tunjukkan pintu-pintu kebajikan. Puasa adalah perisai, sedekah memadamkan dosa sebagaimana air memadamkan api, dan solat di tengah malam. Kemudian beliau membaca ayat, lambung mereka jauh dari tempat tidurnya. Hingga firmannya, sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan, Quran Surat As-Sajda 16-37. Kemudian beliau bersabda kembali, "Maukah kalian ku beritahu pangkal agama, tiangnya dan puncak tertingginya?" Aku menjawab, "Mau, wahai Rasulullah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Pokok urusan adalah Islam, masuk Islam dengan syahadat. Tiangnya adalah salat dan puncak tertingginya adalah jihad." Kemudian beliau melanjutkan, "Maukah kalian ku beritahu tentang kendali bagi semua itu?" Saya menjawab, mau, wahai Rasulullah. Beliau lalu memegang lidahnya dan bersabda, jagalah ini. Saya berkata, wahai Nabi Allah, apakah kita akan disiksa karena ucapan-ucapan kita? Beliau menjawab, celaka kamu. Bukankah banyak dari kalangan manusia yang tersungkur ke dalam api neraka dengan mukanya terlebih dahulu? Dalam riwayat lain, dengan lehernya terlebih dahulu, itu gara-gara buah ucapan lisannya. Hadis riwayat, Tirmidzi ia berkata, hadis ini Hasan sahih. Status hadis dan tahrijnya sahih, hadis riwayat, Ahmad 5 230, 236, 237, 245 et Tirmidzi, nomor 2616 dan selainnya pelajaran yang terdapat dalam hadis perhatian sahabat yang sangat besar untuk melakukan amal yang dapat memasukkan mereka ke surga amal perbuatan merupakan sebab masuk surga jika Allah menerimanya dan hal ini tidak bertentangan dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak masuk surga setiap kalian dengan amalnya Makna hadis tersebut adalah bahwa amal dengan sendirinya tidak berhak memasukkan seseorang ke surga selama Allah belum menerimanya dengan karunia-Nya dan rahmat-Nya. Mentauhidkan Allah dan menunaikan kewajibannya adalah sebab masuknya seseorang ke dalam surga. Salat sunnah setelah salat fardu merupakan sebab kecintaan Allah Taala kepada hambanya. Bahaya lisan dan perbuatannya akan dibalas, dan bahwa dia dan mencampakkan seseorang ke neraka karena ucapannya.